Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan mendapat rezeki mendadak di awal tahun 2022. Jika aku zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambilkan support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga.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 Ten of One ataupun sepuluh pedang. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan respon mendadak di awal tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan seseorang yang pantang menyerah, yang selalu bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain yang dimana di sini hasilnya akan didapatkan oleh seorang Scorpio di awal tahun 2022. Tanpa ia duga-duga dan tanpa ia sadari, yang datangnya secara mendadak, dan di sini juga akan ada satu tawaran kerja yang diterima oleh seorang Scorpio yang bersifat mendadak, yang dimana di sini ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan dirinya sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Cups. Secara umumnya, King of Cups itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan, satu pekerjaan yang dimana di sini bersifat mendadak yang ia dapatkan dari seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan dari seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Itu semua ia dapatkan dikarenakan seorang Scorpio bekerja dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan untuk sumber energinya adalah the carrier. Secara umumnya, di Caleb itu diartikan maju terus pantang mundur dan tidak mau menyerah serta bekerja dengan disiplin. Dan jika kartu di Caleb kita gabungkan dengan sudik yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio memegang teguh erat yang dimana di sini kategori. Untuk maju terus pantang mundur yang dimana di sini bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang dimana juga di sini. Seorang Scorpio akan mendapatkan suatu pekerjaan yang secara mendadak dari seseorang yang buka dengan Scorpio serta usianya di atas 30 tahun dan di sinilah dikategorikan seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022 dan untuk zodiak yang kedua adalah Taurus ataupun empat koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang baru zodiak Taurus yang dimana mana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022. Di sini dikategorikan seorang Taurus akan mendapatkan keuangan yang selalu meningkat keuangan yang jauh, meningkat drastis di awal tahun 2022 yang tak pernah tahu secara dari ataupun tak pernah tahu sebelumnya. Di sini itu terjadi dikarenakan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang melangkahkan kaki, yang tujuannya untuk mendapatkan income dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan income serta melakukan sebuah ide perkira untuk mendapatkan income yang dimana hasilnya akan dia dapatkan di awal tahun 2022 secara mendadak dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Tauru sendiri dan disini menggambarkan Seseorang taurus akan mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022, yang dimana ia dapatkan dengan hasil kinerja kerja keras serta usaha yang ia lakukan, yang dimana juga di sini seorang pasangan akan mendoakan seorang taurus, serta di sini seorang taurus akan mendapatkan dukungan juga dari seorang pasangan, dan jika kartun keret kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang taurus merupakan sosok seseorang yang tidak kenal lelah, pantang mundur pantang menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan, namun di awal tahun 2022, semua kinerja, semua kerja kerasnya akan terbayar secara mendadak, dan tak pernah ia duga-duga sebelumnya, yang dimana di sini didukung didoakan oleh seorang pasangan Taurus sendiri, dan untuk zulik yang ketiga adalah suyokap ataupun tiga piala. Untuk yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022 Di sini digambarkan di awal tahun 2022 nanti seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus Lagi di sini juga digambarkan bahwasanya hubungan asmara seorang Aris akan lebih bagus di awal tahun 2022 yang dimana sini kepada seorang Aries yang belum berpasangan akan mendapatkan pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki kejenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kermenisan kebahagiaan hubungan asmara. Dan disini juga dikategorikan bahwasanya kepada seorang Aries yang sedang berpasangan, ia akan mendapatkan keturunan ataupun ia akan mendapatkan buah hati di awal tahun 2022. Dan untuk sebuah energinya adalah... King of One, secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, dan di disini menggambarkan seseorang anis akan mendapatkan tiga tahun pekerjaan sekaligus di awal tahun 2022 yang dimana sini mampu mendokter keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang di sini juga kepada harus yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan, hubungan semara yang sesungguhnya dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aries yang sedang berpasangan akan mendapatkan keturunan buah hati di awal tahun 2022 yang semua keberuntungan ataupun semua itu ia dapatkan atas doa dan dukungan dari seorang orang tua Aris sendiri dan jika kartu DKI kita gabungkan dengan judul yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Aries merupakan sosok seseorang yang bekerja yang melakukan usaha tanpa menyerah yang dimana hasilnya akan ia dapatkan di awal tahun 2022 yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya yang dimana di sini didoakan didukung oleh orang tua sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah six of one ataupun enam tohan untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan kesuk mendadak di awal tahun 2022 ini dikategorikan seorang cancer akan mendapatkan peningkatan dari kenaikan karir yang dimana ini akan dapat positif kepada keuangan kehidupan cancer sendiri dan di disini juga sebuah kejutan yang akan didapatkan oleh seorang cancer yaitu dengan peningkatan karir dia tidak pernah tahu sebelumnya atau tidak pernah menduga-duga sebelumnya serta di disini seorang cancer melakukan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut tanpa cancer sedari akan meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi di awal tahun 2022 dan untuk subwoofer energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan rezeki di awal tahun 2022, yang dimana di sini dengan peningkatan tarif yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya, serta di sini usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil, serta mendongkar keuangan akan lebih bagus lagi, yang dimana di sini itu ia dapatkan dari... Doa dukungan dari seorang pasangan Cancer sendiri. Jika kartu dekaret kita temukan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan, sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerang di dalam melakukan usaha apapun, sehingga di sini kepercayaan akan diberikan kepada seorang Cancer di awal tahun 2022, yang dimana di sini digambarkan akan menaiki karet yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung didoakan penuh oleh pasangan Cancer sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua zodiak Taurus, yang ketiga zodiak Aris, serta yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di awal tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.